Morici merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Morici terdiri dari ekstrak bahan mengkudu sebesar 2.500 mg. Dikutip dari alodokter.com, mengkudu mengandung berbagai macam zat. Salah satunya adalah kalium, yaitu mineral yang mampu membantu mempertahankan daya tahan tubuh.